halo halo, halo. Uh, selamat malam selamat pagi selamat siang selamat sore <laughs> selamat sore <laughs> selamat <laughs> menikmati berjumpa lagi berjumpa lagi baru berjumpa pertama kali episode perdana uh, ngobrolin web malam hari ini uh, bersama saya Riza dan dua teman saya siapa ayo silahkan halo saya Eka <laughs> halo lagi, siapa? nama saya Ivan temannya Mas Riza nih <laughs> Asik, ya, kita, kita mengguna, semua berteman. <laughs> iyalah masalah ya. musuhan. <laughs> Jadi, uh, ini adalah episode perdana dari Ngobrolin Web. Ini inisiasi baru yang kita uh, hasil diskusi dari weekend kemarin, ya. Uh, kemudian uh, kita berinisiatif untuk ngobrol-ngobrol uh, santai. Uh, ada topiknya tapi ngobrolnya santai Tujuannya supaya bisa catch up dengan teknologi web yang berkembangnya cukup pesat ya Sampai saya merasa ketinggalan <laughs> Jadi mudah-mudahan bisa dapat insight dari uh, dua rekan saya ini dan teman-teman lain yang ada di chat ya Oke, okay. betul betul Mungkin uh, kita bisa mulai dari uh, menjelaskan tentang uh, Ini acara apa sih sebenarnya? ya itu tadi kan? oh iya Karena ya udah jelasin iya. ya, udah, ya. But, kan? oh iya, iya ngobrolin web ya pokoknya semua hal tentang web ya nggak kita nggak ngomong uh, spesifik framework kita nggak ngomongin spesifik browser mau ngomongin browser uh, apa uh, Battle browser juga boleh ya sebenarnya ya boleh boleh ya yeah. ngomong spesifik js tapi general tapi boleh aja kan kalau kita nyinggung uh, x dan y gitu Oh boleh, boleh. Pokoknya eh, berhubungan teknik, dengan teknik. web ya. Ya, teknik ya. dan komparasi mungkin. Terus. Ya, yang ada hubungannya lah. Masih ada hubungannya. Nah, Teman -teman tadi udah sempat kenalan. Boleh ngobrol. Kenapa, kenapa? Yang dicat juga boleh kalau misalnya mendapat, oh, ya. oh kalian Ada salah. diskusi. ada ya, uh -huh. ada. Uh -huh. yang paling oke okay, ya. apa-apa asal dikasih. Yeah. Asal, dikasih... Oke. Okay. Hmm, hmm. ada apa? Ada berita-berita menarik, boleh di uh, share juga di kolom uh, komentar. Nanti kita akan highlight juga. Oke, okay, sebelum kita mulai, mungkin uh, perkenalan lagi. Tadi kan baru cuma nama doang, gitu kan. Sekarang kita kenalin yeah. diri masing-masing. Boleh silahkan, Ivan duluan. Iya, boleh. Halo semua teman-teman pemirsa, penonton, pemirsa. netizen, cileh. <laughs> Perkenalkan <Kau> <laughs> dulu deh yang belum tak belum kenal saya. Nama saya Ivan Kristianto. Uh, saya seorang uh, Google Developer Expert di bidang web teknologi yakni berprofesi sebagai uh, senior web engineer di sebuah salah satu perusahaan uh, agensi, ya, web agency yang berkecimpung di dunia. Yang lebih spesifiknya lagi itu di dunia web-web uh, mengenai WordPress. Jadi kita banyak develop mengenai di komunitas WordPress. Dan saya juga aktif ya uh, sebelumnya, sebelumnya aktif, um, tahun ini sih berkurang karena kesibukan dan pandemi Tapi uh, sering dikenal karena aktif di komunitas WordPress di Indonesia Beberapa kali pernah mengadakan WordCamp, aktif juga di Meetup, uh, WordPress Jakarta Meetup dan sering mengisi ngisi acara sebagai speaker juga di WordCamp uh, Tahun ini ada WordCamp? Tahun ini ada WorldCamp? Ada. Ada. ada. Ya? Uh, November di Gresik. Gresik. oh di Gresik. wow. Namun sayang sekali speaking ininya sudah ditutup. Jadi kalau berniat sebagai speaking mungkin sudah tidak bisa. Sudah penuh ya? ya sudah penuh. Uh, saya juga nggak sempat. Tidak masuk soalnya. Tidak <laughs> <laughs> sempat. Lupa tanggal, tanggal deadline-nya. Aduh, ya sudah lah. <laughs> um, tapi ada WorldCamp Asia di di Februari 2023 mm -hmm. ya um, di uh, itu ya Thailand ya apa Bangkok? Yes, di Bangkok. Jadi kalau misalnya Eka berniat, kenapa <laughs> saya tunggu Eka? Karena Eka lagi mencari diversity speaker. Oke okay. uh, ya yeah. um, silakan. Jadi uh, nanti saya kasih linknya di di chat nanti. Um, ya yeah, silahkan apply cuma karena ini working open source uh, aturannya sedikit berbeda jika speaking di GDG. jadi tidak ada support mengenai travel dan hotel nggak ada jadi agak sedikit Oh nggak bisa ya nggak bisa karena. ya kalau GDI nggak bisa ya sebagai GDI gitu gak boleh bisa. diajukan gue pernah dapat dulu yang dulu hmm. di tim Kuala Lumpur bisa okay. di Uh, nam namun kan dulu ya belum berubah peraturannya dari Google ya hmm. uh, coba aja um, bisa lah nanti minta tolong uh, apa Karena yang sana. Kan, di kan ini kan, kan ada itu, itu ada orang itu. dalam kan ada orang dalam kan <laughs> eh, Bangkok JS kan si Warat kan <laughs> ya. minta aja bikin uh, JS apa gitu ya, betul, <laughs> ya. kan ada JdJ Kuala Lumpur Eh JdJ Bangkok eh. Bangkok ada, ada iya sudah. sekalian sudah. gitu, dua ya, hari ya. gitu ya, oke okay, lanjut ya. siap, lanjut. sudah? sudah kenalannya, sudah. wah enak sudah. tuh tehnya sudah. oke lanjut Eka halo, salam kenal uh, nama saya Eka kerja sebagai web developer di sebuah NGO yang namanya Atma Connect sama kayak Mas pizza sama Ivan uh, aku juga uh, Google Developer Expert di bidang web teknologi. Terus aktif di ya? mana ya? Sebenarnya nggak aktif di mana-mana sih. Cuma <tuh> apa tuh Dijil, gak <tuh> <tuh> <tuh> aku tuh nggak bisa. Aku bisa ngomong. Kalau maksudnya kalau ngasih talk tuh rada ngaco. Makanya setiap kali ditawarin talk, aku selalu mau <tuh> karena biar terpaksa okay. latihan lah, biar kepaksa improve. Ya begitu oh, saja. bagus jadi. tuh tipsnya tuh. Yes. Eh, kita pernah, pernah satu panggung kan dalam tanda kutipnya Satu panggung pernah. waktu... Eh, itu kan? Nah, spell tuh ya? Iya, so, tapi pernah. onan juga sih ya. Terus Kayaknya mana sekali lagi? Juga GDG pernah. pernah ya? Apa? Dua kali pernah. Oh, dua kali. Eh, gue sama Eka juga pernah satu panggung waktu di... Sebelum Bandung, jadi GdG ya? kan? Iya. Iya, Sebelum ya. GdG kan? Iya. Yeah. Defes jadi. Bandung, mau kalah. Bandung yeah. ya? Hmm. Yeah. Oke okay. Sudah lanjut Mas Riza belum lagi Oh iya belum oh. ya Halo teman-teman <laughs> Saya Riza um, Sekarang uh, profesinya Masih uh, co-founder activate uh, Berarti saya satu-satunya uh, Orang di podcast ini Yang tidak bekerja sebagai software Atau web developer ya Iya. <laughs> <laughs> tapi, oh, tapi kan iya. Pengajar Oh iya, ngajar ya, masih ngajar web lah ya uh, oh, Tapi ya. saya sudah menggandungi dunia web sejak 2003 Jadi mudah-mudahan oh. <laughs> Mudah-mudahan ada insight-insight lah ya Oke, okay. uh, sekarang uh, kita langsung aja ke topik malam hari ini Ada masing-masing menyumbang satu topik Siapa yang mau duluan? Eka, boleh duluan? Boleh. Kita share screen kali ya uh -huh. Share screen web dev eh kode ya, jadi topik-topik hari ini yang pengen uh, aku obrolin itu namanya sanitizer API enggak ada hubungannya sama sanitizer yang kita pakai sehari-hari hand sanitizer cuma, <laughs> ya. nah kalau hand sanitizer itu kan ngebersihin tangan kita dari uh, virus ya Nah kalau mm -hmm. ini si web sanitizer API ngebersihin string yang mau kita render dari elemen, ya, dari apapun itu action-action nakal yang mungkin uh, diinjek atau disisipkan oleh ya malicious user atau hacker atau apalah. Jadi kan uh, ada kalanya nih, biasanya uh, kasus yang umum itu kalau kita punya CMS misalnya, uh, WordPress atau CMS lain yang uh, ada apa, post editornya tuh what you see is what you get, nah atau markdown parser atau semacamnya dimana user bisa uh, ngetik uh, bikin teksnya jadi bold atau masukin oh. elemen dengan class atau dengan atribut uh, tertentu apapun misalnya apa, uh, misalnya ada widget untuk memasukkan uh, image grid, ya kan itu uh, jadinya di kontennya itu ada elemen image misalnya. Nah, itu tuh uh, kan di-save dan kita kita dari sisi web, dari front-end kita terima sebagai string. Stringnya kita render sebagai HTML. Ya kalau yeah. misalnya emang nggak uh, ada script yang berbahaya, nggak masalah. Tapi kan bisa aja tuh uh, mungkin ada kebocoran keamanan entah di sistem CMS-nya atau di kode apapun, Kan bisa kalau onload atau on click atau apa bisa menjalankan mm -hmm. uh, action tertentu yang bisa bahaya. Contoh simpelnya nih, misalnya uh, disisipin atau diselipin di uh, saat image-nya loading atau saat konten kita loading, uh, dijalankan window location ref, uh, diubah URL-nya ke situs lain yang tampilannya mirip tapi spray phishing, terus user oh. yang mungkin kurang tech savvy ya, atau kurang hmm. memperhatikan, itu uh, bisa aja ketipu dan masukin uh, data loginnya. Itu ya salah satu contoh aja, kan bisa bahaya ya. Uh, jadi okay. kalau misalnya kita pakai framework, misalnya kita pakai apa React kan ada tuh, Dangerously Set Inner HTML. Hmm. Atau uh, misalnya kita pakai Swell, itu kita sebenarnya ada untuk ngerender HTML kan pakai uh, directive at, at HTML Cuma yes. di dokumentasinya sama di tutorialnya itu dikasih warning, dikasih peringatan bahwa uh, siswa sendiri ini nggak sanitize, Jadi kalian harus bertanggung jawab untuk ngebersihin sendiri. Ya kalau react uh, itu dari namanya juga udah jelaskan, dangerously set inner HTML. Jadi ini bahaya loh kalau, maksudnya kalau kita nggak tahu dan kita nggak mastiin sendiri uh, keamanan stringnya bisa berbahaya. Nah, se apa, sampai sekarang ternyata itu belum ada solusi dari web API. Jadi kita mesti uh, pakai opsi library tambahan. Biasanya yang terkenal dom -Jurify. Atau kalau lagi buru-buru sih, kita kopas aja kan dari stack overflow, cari regex yang uh, <laughs> deteksi apalah onclick dan script injection dan lain-lain. Nah, mm -hmm. itu ya mungkin, uh, apa, itu solusi sementara cuma kan ini solusi yang lebih bagus lebih permanen jadi ya cara pakainya seperti di screen itu cukup simple dan uh, by default ini setting yang paling aman jadi uh, script menjalankan script apapun javascript apapun itu akan di strip akan dihilangkan tapi kita bisa nge customize juga ada beberapa apa sih argument yang bisa kita masukkan ke situ ada konfigurasi ini ya Ya, misalnya okay. contoh kasus penggunaannya nih kita punya, apa tadi, image gallery. Ya, kita emang pengen intentionally ada hal-hal tertentu javascript yang emang boleh dijalankan karena eh, emang itu intended. Nah, itu bisa kita specify di konfigurasinya. Jadi, begitu. Dan ini sebenarnya, apa, eh, proposalnya sudah ada sejak cukup lama. Dan sebelumnya juga udah dirilis di Canary, uh, Canary sama preview Release. Cuma sejak Chrome 105 dia udah masuk stable dan di Firefox di Edge juga, uh, Edge kayaknya udah di stable juga, Firefox di flag. Nah, berita buruknya hmm. ini di Safari belum. <laughs> Jadi Safari ya belum, uh, belum sepenuhnya uh, stable. Cuma kalau misalnya kita cari, tadi saya tuh sepintas nyari, udah ada polyfill -nya. Cuma polyfill, oh. uh, kan sudah ada beberapa polyfill -nya. Cuma hmm. mana yang uh, bisa dipakai di, ya, hmm. safari 15, 16 juga kan lumayan banyak ya perubahannya. Jadi, uh, polyfill mana yang bisa dipakai uh, di, misalnya, safari 16 gitu, itu aku kurang tahu, belum tahu. Nanti bisa dicek lagi. Hmm, menarik, nah, menarik kalau di explainernya ini justru ini explainer cukup lama sih dari 2021 jadi tulisannya itu masih harus pakai flag tapi sejak chrome yeah. 105 ini udah enggak harus pakai flag lagi iya yeah, okay. ini masih chrome 93 ya iya yeah. <laughs> bahkan artikelnya <laughs> belum diupdate yeah, iya ini artikel dua ribu dua bisa loh, kita, kita request, request. Untuk update. Iya, kita, bisa ya. Ini iya, ada GitHub-nya oh, ya, bisa. kita bisa pull request ke sini. Iya, betul. <laughs> Yuk. Wah, ini menarik sih. Maksudnya, kalau dulu kan kita harus punya framework yang melakukan itu buat kita kan. Tapi kalau misalkan mm -hmm. kita mau vanilla JavaScript, ya bisa pakai yang ini. Kayaknya uh, ini udah di apa, langsung dari browser ini jadi nggak perlu, eh, uh, terpati uh, library nggak lagi perlu kan? Install ini langsung nggak aja busing. ya oke, Coba, okay, oh, can I use. Mau coba e cek Kenaius. Iya, coba Kenaius ini dom API ya. Sanitize. Sanitizer. Ini ya? Iya. Yeah. Yes. Ijo, Ijo. edge hijau. Firefox. Firefox masih ini ya. Flag, flag. Uh, under, flag, flag. Ya, under flag ya, under flag. Under flag itu artinya mungkin ada uh, apa? Bisa jelaskan teman-teman uh, mungkin ada yang belum tahu under flag itu maksudnya apa sih? Nah, flag itu sebenarnya untuk rilis yang uh, untuk feature yang udah pasti akan dirilis uh, dan sudah masuk di stable uh, di browser utama yang Chrome ya, Chrome uh, Chrome biasa, Firefox dan lain-lain. Tapi kita harus secara manual. Uh, menge-enable atau mengaktifkan fitur itu di setting browser kita. Hmm. Jadi ya semacam pre-release lah. Pre-release nah. ya. Jadi harus diaktifkan dulu ya. Out. Nah, ya, Jadi sudah ada feature gitu itu, ya. e -e, kita harus ngaktifin. E -e, kita harus opt-in ngaktifin sendiri. Nah, okay. itu mungkin ya semacam okay. sambil nunggu bug report atau vulnerability report dan masalah-masalah lainnya kali ya setelah hmm. biasanya kalau udah di flag beberapa rilis kemudian ya akan dirilis stable. Oke, okay. hmm. kecuali Safari ya, belum support sama sekali ya. Lamp. Lamp. <laughs> Lamp. Tunggu MacBook baru lagi tahun depan lagi bro. <laughs> tunggu MacBook baru. M3 kali M3, kan sekarang M2 tunggu M3. <laughs> M3. Yeah. Udah ada M3 di Indonesia mah? Iya <laughs> iya itu IM3 bro operator. <laughs> <laughs> Bukan oke, oke. Wah, seru, seru sekali ini jadi kita nggak perlu apa nggak perlu terparti kita bisa langsung pakai kalau misalkan ada apa ya kalau kita bikin wysiwyg ya editor gitu ya yang ya, butuh HTML yang HTML itu. jadi langsung dipakai sanitize API hasilnya dalam bentuk string ya berarti ya string yang sudah aman gitu ya string yang aman bisa dirender hmm. uh, jadi HTML render kedua domain bebas dari Jadi ada ada istilahnya begini kalau eh uh, motto yang pernah saya pelajari itu uh, validate early sanitize early escape late Nah itu bahasanya nah, jadi, Itu kalau maksudnya kalau apa, apa? itu ya maksudnya Itu untuk untuk apa best practice security yang sering atau hmm. lama best practice security yang masih aktif sampai sekarang di komunitas WordPress itu adalah sanitize early, escape late. Artinya gini, semua input dari user, form, query string, header, itu wajib-wajib disanitize di pintu masuk. Ya kan? Hmm. Terus semua output dari dari server side rendering ataupun di client side rendering itu wajib di escape terakhir wajib di escape terakhir escape itu ya kayak gini disanitize di, hmm. di purify wajib disanitize wajib di escape jadi kalau misalnya dia mengandung javascript ya semua di escape jadi atau kalau dia memang dibayangkan ya sebuah atribut tapi isinya HTML kan nggak bisa juga Berarti kita harus escape semua HTML nya yeah. dan Itu hanya tinggal jadi string doang kan mm -hmm. Mm -hmm. Jadi Sanitize early Escape late Jadi, wajib, jadi Kita jangan banyak banget sanitize tengah-tengah atau escape Tengah-tengah nggak -tengah perlu Selalu di out, output kita paling terakhir Selalu di escape Untuk menghindari cross-site Scripting Iya yeah nah ini benar nih apa uh, ada komentar juga nih wajib semuanya wajib di ya jadi jangan uh, percaya sepenuhnya kepada uh, inputan user ya inputan pengguna oh, user ini, jahat. ada <laughs> kita Netizen percaya juga. inputan user kita percaya tetapi wajib diperiksa oke okay. oh okay. <laughs> percaya okay, tapi benar. diperiksa <laughs> iya kalau kita nggak percaya sama user nanti usernya nggak mau pakai aplikasi kita ya Oh, okay. jadi kita harus encourage mereka untuk input tapi inputnya harus diperiksa gitu ya yeah. benar-benar atau diklarifikasi di diklarify diklarifikasi di yes justru kan sering ada bug, ini error iya gue percaya tapi, tapi... errornya gimana <laughs> ya kan gitu kan diperiksa kembali <laughs> yeah. diklarifikasi benar-benar-benar selamat malam malam oke okay. malam yes. juga okay. selamat datang oke okay. uh, kita bisa lanjut ke topik kedua boleh topik Dez. kedua siapa nih saya juga bisa okay. karena topik saya nyantai nyantai ya performansi itu nyantai ya nyantai <laughs> apa nih um, boleh <coughs> ini yang share screen siapa ya Mas apa bisa nggak sih boleh boleh eh by the way um, ya apa namanya kalau oh gua mau bawa tentang performance insight jadi gini share screen Kalau dulu kita coba kita. share screen dulu oh iya <laughs> share screen test share screen test jangan-jangan minta permission lagi iya iya minta permission ya enggak kan enggak, enggak. udah tuh bisa oke okay. eh kelihatan uh, kita hi <laughs> iya gua pindah dulu screennya uh, gua kesini nah uh, jadi Gede dong no, um, gede. zoom, zoom, zoom belum oh belum, oke okay, kalau teman-teman biasanya ngetes performance itu saya yakin dan percaya yang menjadi best practice itu ya kalau zaman dulu pakainya GT Matrix lah, kalau zaman sekarang mungkin namanya Lighthouse ya kan, yep. Lighthouse dan dimana-mana Lighthouse, Lighthouse bahkan di bahasa juga ada Lighthouse gitu ya um, apa namanya apa website yang mau kita tes? Contohnya hakifet kah atau gimana? <laughs> jangan, <laughs> jangan dong, jangan <laughs> dong. Uh, situs berita aja kali situs ya. Situs berita, oke. Okay. Uh, on off Ini aja Kumparan, nah. kumparan. Oh ya, kumparan baik. Soalnya kalau hakifet yes. sta static site doang. Biasanya kan kita pakai Lighthouse atau kita lihat di Google Search Console biasanya hmm. mereka pakai oke okay, pakain PageSpeed Dev gitu ya. tiba-tiba yeah. uh, kita punya skor You're not good fail fail, not just content full pain dia bilang 7,7 second cumulative hmm. layout shift bla bla bla ya kan. Iya. Yeah. Merah uh, semua ya. Iya, merah semua gitu. Terus jadi ngelihat laporan deh. Uh, Enggak, ada yang hijau kita, sih, ya, ada yang tadi. Kita pakai dari sini ya kan Hah? biasanya beda sorry ya kita pakai sendiri beda meskipun kita sudah uh, sudah pakai throttle ya uh, hmm. pakai throttle 4G atau throttle secara fast 3G kita throttle lagi kalau kita pakai Lighthouse di sini dia bakal throttle mm -hmm. pakai fast 3G ya uh, okay. Nah kita dapat begini Oke okay, performanya 13 gitu ya Wow okay. terus 92 uh, dia bilang, FCP-nya 3,1, FCP-nya gini, tentu interactive segini. Oke, okay, it's fine, it's just number. Bentar, nah. bentar, bentar. Mungkin apa uh, jelasan sedikit aja, FCP itu apa? Panjangnya. Aku Pernian <laughs> Takutnya, takutnya, takutnya okay. ada yang belum mengerti gitu. Oke, okay, Mas. Jadi di like House itu kan ada untuk ngetes web vitals, ya hmm. kan? Nah, web vitals itu itu itu ada matrixnya. Matrixnya. Jadi, jadi untuk mengetahui. Uh, ini beberapa matrix dari web vitals, bukan core web vitals ya web vitals konten okay. nah, full pane artinya saat ini di render mesti lihat ini, yang kan blank blank blank blank, terus ada uh, konten, konten yang di pane, konten yang bisa dilihat user yang bermakna yang bermakna ya, kan? nah. ya. tapi tahu gak yang mana fcp nya kalau dilihat dari sini, ya tahu kan sebentar ada pertanyaan kalau misalkan yang apa, yang kayak kalau kita loading uh, sosial media gitu, ada garis-garis itu apa? Kayak skeleton gitu, itu uh, bermakna nggak? Itu bermakna, skeleton bermakna. itu, itu Oke, okay. ya. okay, siap, Terus, lanjut. Um, largest, uh, gue skip dulu ke largest content full paint. Itu yes. uh, largest content full paint itu itu bagian yang paling besar, yang paling bermakna. Bagian. Jadi hmm. contohnya biasanya kalau di kasus kumparan yang paling bermakna itu si feature image yang paling pertama. Kalau okay. kita lihat di sini. Kalau misalnya dia di situs yang yang titlenya paling di atas, biasanya titlenya yang besar. Ini, ini mobile viewport ya. Saya hmm. ceritanya ya. Yeah. Terus kalau speed index bagaimana konten itu bisa muncul dan uh, seberapa cepat semua konten ini yang ada di atas above the fold di mobile bisa muncul secara komplit visual ya. iya visually komplit gitu berapa lama okay. uh, time to interactive itu berapa lama website ini baru bisa berfungsi untuk bisa menerima input dari kita Scroll, nah, gitu, -scroll ya. Search, gitu ya Scroll atau mau diklik itu search gitu ya apapun okay. yang kita klik lah jadi dia bisa mm -hmm. beranimasi kalau sesenya di Nah. terus total blocking time biasanya javascript ya oh sorry kalau browser itu ngerender sebuah page itu kan ada prosesnya mulai dari download terus kemudian uh, CSS nya ada uh, critical rendering pasnya ada rendering tree-nya. Mm -hmm. uh, dokumen HTML-nya di parse, di, terus di apply CSS rule, terus kemudian mm -hmm. ada javascript yang running, ya kan? Yeah. Nah, javascript yang running ini, dan semua itu itu blocking time untuk bisa si uh, browser ini melakukan rendering page-nya. Nah, jadi total blocking time seberapa banyak javascript yang, yang memblok mem itu? Ya, contohnya javascript yang Analytics ya, analytics, type manager, ads, tracking-tracking uh, yang lain, banyaklah itu segala macam. Di di, jadi total banyaknya eksekusi javascript yang menghambat fcp dan time to interactive yang eksekusi javascript-nya melebihi 50ms. Hmm. Kenapa 50ms? Karena 60fps. 60 frame per second dan itu kira-kira uh, dia maksimal 60 second ya kan, untuk bisa sampai yeah. 60 nah kira-kira jadi kalau lebih 50% berarti kita nggak bisa mencapai 60fPS uh, Oke okay. 60 frame per second untuk ngerendernya Hai uh, kumulatif layout shift ada berapa banyak elemen yang terjadi shifting uh, lokasi makanya namanya pindah ya berpindah ya iya terdorong kek atau hmm. phone nya baru pertama kali ke download masih belum ada font masih pakai font default tiba-tiba font -tiba okay. nya setelah download terus dia membesar, membesar gitu, ya. nah dilihat dari sini itu sulit ya kita mengetahui dia cuma ngasih tahu opportunity oke okay, reduce javascript hmm. terus kemudian masa javascript ads dihilangin itu gimana nanti bos bisa marah kan enggak ada penghasilan <laughs> uh, terus reduce initial response time reserve ini terus banyak lagi diagnostiknya ini ya yeah. uh, bla bla bla bla bla gitu ya Oke okay. tapi saya, uh, kalau kita pengen tahu lebih dalam lagi gimana sih cara browser ngerender gimana sih cara browser menentukan mana first content full paint kapan terjadi dan apa-apa source yang menghambat first counter full paint ini uh, apa yang menghambat contentful paint terjadi itu. Jadi kita ingin mengoptimasi web well supaya metrics ini meningkat dong, jadi hijau ya. First counter contentful paint mm. itu satu second sampai 1,5 second kalau mau hijau. Oke. Okay. Largest counter full paint itu maksimal sampai 2,5 second kalau dia mau hijau. Jadi gimana sih cara nurunin ini ke 2,5 second, kalau hanya dilihat dari sini itu pusing gitu ya Sulit, kalau kita ya? ran terus menerus nggak interaktif karena data, datanya sudah sudah disummarize hmm. makanya ada fitur baru dari Google hanya ada di Chrome 102 semenjak 102 itu pun dibilang di belakang feature flag itu masih eksperimental semenjak, ya Kayanya. iya saya pakainya Chrome yang dev itu 107, ya sudah ada, tinggal pakai aja yang dev, um, dan ada performance insight. Nah, kita lihat aja langsung ya sebelum kita baca ininya. Kayak kenal Ini tuh tadi. orangnya tuh. Iya, kayak kenal ya. Uh -uh, mantan GDI um, ya kayaknya ya. <laughs> Oke, okay. saya ada kumparan di sini sebelah, saya nggak okay. tahu kenapa benar yang enggak jalan, um, bukan komlek saya jadi saya enggak tahu. Saya clear dulu cookies ya. Ada VPN nyala nggak VPN? sih oh, VPN gue Nah, biasanya <laughs> saya pakai uh, saya throttle ya networknya mm -hmm. di 4G, saya throttle-nya di 4 dan saya pakainya uh. viewport dari Motorola G4. Oke. Okay. Ya, caranya ya pakai dev tool, aktifkan yang mobile view. Terus edit, yeah. kalau nggak ada Motorola G4, edit. Listnya ada banyak. Hmm. Oke. Okay. Terus kalau mau nambahin throttling, bisa langsung ke setting throttling, tambahin custom profile, apapun mm -hmm. yang kalian mau. Saya sih tes di regular 4G, yang 4 megabyte per second down, download. 3 megabit, so bukan megabyte. Megabit per second upload. Oke. Okay. Tinggal saya measure page load. Ini eh. udah pakai yang baru ya berarti ya? Yup. Wah. Wow. Nambah satu tab lagi ya tambahannya? Iya. Ada banyak tab. Iya. Kayaknya Body Food ya nggak muncul deh. Jadi kayak kayak koman. Body Food Iya gue lihat. Kalau, kalau nggak muncul, <laughs> iya. setting dulu. Setting, setting dulu. Dari sini Ketik dari dot dot do, do, ini kelihatan, kelihatan, kelihatan, kelihatan, kelihatan, kelihatan, kelihatan ya. klik. Bisa nggak sih? Kelihatan gak ya? Kelihatan. Coba klik. Klik. Kelihatan Klik. Full. More tools, performance insight. Oh i see. Oke okay, oke. Okay. it. Gitu ya. Ya. Yeah. Kalau nggak ada di tabnya ya. Hmm. Oke. Okay. Tada, ini dia. Kita perbesar aja. Oke. Okay. Jadi kelihatannya <tuh>. di sini sekarang. Dilihat kita lihat di bagian insight. Begitu website di download, yang jalan duluan JavaScript. Ya. Terus ada render blocking request apa sih yang render blocking request CSS ya dia nggak nggak nggak nggak preload CSS contohnya terjadi hmm. render blocking request terus ada first contentful nya itu di 1,3 second ingat ini karena saya sudah re sudah reload duluan jadi yeah. mungkin nge-cache di CDN maka jadi lebih cepat dan yeah. saya lokasinya di Jakarta sedangkan si webdev tadi Uh, yang tes ini tesnya mungkin dari Amerika, mm -hmm. CDN-nya ngehit CDN dan panjang gitu ya lambat gitu ya, jadi makanya skornya nggak sesuai. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal oh kok di sini reportnya satu poin satu di sini satu Fokus di makanya di, fokus sini, ya. di bagaimana cara menghilangkan apapun yang terjadi sebelum first counter full fail dan menghilangkan apapun yang terjadi supaya last the largest contentful paint ini bisa barengan sama at least Was. selisih sedikit lah sama fcp, uh, FCP dan dom content load selisih sedikit hmm. jadi dipaksa dipaksa naik semua jadi artinya script-script yang nggak perlu dijalankan di above the fold bagaimana cara bisa dihilangkan kelihatan semua di sini jadi bisa ada long task ada render blocking request long task terus baru terjadi FCP. Kalau kita lihat FCP-nya itu apa? Bisa klik di sini. Nah, neng. Terus kemudian. play real time gitu hmm. ya, loadingnya. Keren sekali. Lihat, lihat ya. Dia menganggap FCP itu terjadi yang konten full plan itu bagian sini. Hmm. Oh iya. Jadi kita sebagai web deh. Kalau pengen meningkatkan. FCP kita, tentu kita perlu melakukan sesuatu supaya ini cepat muncul kan? Ya. Yep. Artinya ada action plan. Oh, gimana caranya supaya bagian ini muncul? Mungkin icon-nya duluan di preload, icon ini di preload, icon ini di preload, CSS yang above the fold ini di preload. Jadi, begitu kerener, yang bagian FCP-nya udah kerener duluan. Gitu. Hmm. Terus kita lihat apa sih yang ada di kita lihat render lagi selanjutnya tuh ada shift tuh terjadi shift yeah. oh pindah pindah lokasi ya ya yeah, pindah lokasi bergeser apa bergeser biasanya itu edge tuh iya yeah. ya yeah, ada edge yang berarti edge-nya memang wajar kalau punya edge namanya situs news ya jadi bagaimana cara supaya nggak mas shift ya yeah, ini kasih minimal height di budget oh. ini diterbuat iya Tuh. atau pakai aspek rasio udah stable juga kan sekarang CSs iya. Aspek, iya. aspek rasio iya, betul terus lihat nih shift lagi nih dia pakai skeleton tapi enggak skeletonnya enggak tapi isinya agak. beda kurang kurang akurat ya kurang akurat yeah. ya skeletonnya yeah. ya antara skeleton sama konten ya yeah. hmm. kalau menurut gua kalau menurut saya, yang above the fold nggak perlu di lazy-lazy gini deh. gitu. Karena sebisa mungkin begitu, pengen nggak? Kan kita pengen banget ya, gak kumparan kalau bisa di dua second. itu sudah kelihatan semua yang mau kita lihat di bagian atas ini. Jangan nunggu sampai 8 detik. Hmm. Ya, kan? Yang di bagian bawah mau di, di lazy load silahkan. Tapi bagian atas jangan di lazy load karena saya, kita sebagai pembaca butuh melihat sesuatu ini, sesuatu yang, ini yang, yang bermanfaat yang largest counter full nya harus melihatnya set, di bawah 2,5 second hmm, jadi usernya diberi harapan bahwa ini akan segera loading gitu ya, ya nunggu gitu ya ah bosan <laughs> ah gitu tutup ah gitu kan jadi nah ya, LCP nya ya. baru dianggap adalah si image ya mau tabrakan lagi anyway <laughs> Oh, ya. yang yang blur ini enggak dianggap LCP ya? Belum ya, belum ya. Belum. ya, ya harus full blur. baru di LCP. Harus full, oke. Okay. Nah, kadang Jadi, yang nyebelin itu yang penentuan LCP-nya beneran uh, terserah engine engine lighthouse-nya kan ya. Kita nggak bisa ya. ngatur bahwa LCP-nya judul aja deh. teks kan lebih, teks pasti lebih cepat ya. dari image. Nah, kita itu harus ngikutin. Tergantung desain. Jadi kalau mau desainnya duluan digedein, kalau misalnya desainnya mau digedein uh, teksnya duluan, itu bisa. Jadi bagian pertama hanya satu artikel, kayak contohnya trending news, ya kayak headline. Nah, saya kalau di Kompas yang koran, kan ada headlinenya gede duluan tuh. Mm -hmm. Judul duluan tuh. Berita lelayu gitu. Loh, kok lelayu sih? <laughs> lelayu. Eh, tapi ini ada pernyataan menarik nih. Ada enable SSR. Ini ada, ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya? sama aja, nggak kita nggak bicara mau frame, uh, server side rendering, client side rendering, mm -hmm. um, kita bicaranya soal bagaimana browser nge-render render HTML kita. Begini yeah. ini kelihatan di performance insight kelihatan bagaimana browser nge-render HTML kita yang sudah di-download. SSR membantu banget karena HTML sudah terbentuk kalau CSR okay. kan dia butuh rehydration bla bla bla gitu ya. Eh sorry, butuh hydration dulu baru dia bisa terbentuk HTML. Akan lebih lama. Yeah. Betul. CSR yeah. nggak usah batching ya. Jadi mempercepat yeah. apa? Total blocking time. Kalau CSR dia nanti akan ada long task yang panjang banyak. Karena dia bakal nunggu JavaScript render blocking request-nya mungkin terjadi nih. Dia nunggu JavaScript selesai di-download baru dia bisa bikin konten. Hmm. Nah, kita lanjut ke LCP. Dia baru kelihatan sampai sini. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini kan dia bisa kumpulkan antara nah, apa namanya uh, terparti sama first party. Jadi semua ke bawah ini terparti. Yep. Dilihat kepalan yang dijalankan dan mm -hmm. first partinya apa sih yang dijalankan di, di awal uh, okay. CSS itu warnanya? Ini ada, ada magnifying glass bisa mm -hmm. digede ini. Nah. Oh, nice. Jadi, bisa lihat nih, first party yang di downloadnya oleh si kumparan itu apa aja nih di awal. UI like nya banyak amat. Nah, yang... yang... ungu uh, tadi yang... yang... di yang... Nah, yang... ungu ah, CSS. di atas. CSS. Jadi oh, oh, ada yang... yang... HTML biru, yang... yang... Oh, react. Nah, kalau sebisa yang... kan kita pakainya uh, preload. Ya. Sebisa mungkin yang... CSS yang yang render ini, render, render uh, yang critical rendering yeah. ya perlu yeah. di sebisa mungkin secepatnya. Jadi begitu dia HTML selesai di-download sudah langsung. Biasanya kalau di preload, dia lebih cepat karena hanya butuh baca header. Jadi belum baca HTML selesai dia mm -hmm. udah baca header dan ada preloadnya link rel preload ya. Jadi uh, bisa bisa langsung ke download, download dulu di -download duluan di download juga. ya hmm, dan biasanya font juga perlu didownload di awal jadi hmm. nggak ada font yang didownload jadi makanya banyak rendering leak uh, ada rendering ini nih blocking jadi ini bisa di-optimize lebih dalam lagi mm -hmm. dan image-image ini juga banyak amat ah, saya nggak ngerti kenapa ini di anyway <laughs> um, mm -hmm. bisa di-optimize lagi dan uh, diatur strateginya, bagaimana caranya supaya FCP, DOM content loaded, dan FCP itu berdekatan. Ar hmm. Untuk di above the fold, jadi above the fold itu artinya semua konten yang kelihatan di atas. Ini, yang, visible lah ya, yang visible Invisible ya? visible pertama hmm. kali loading itu above the fold. Okay. Kalau perlu inline CSS yang kritikal, yang above the fold di inline semua di dalam HTML, jadi nggak perlu ada request lagi. Contohnya yang below the fold belakangan di download bisa. Hmm. Um, terus kemudian JavaScript JavaScript yang nggak perlu running di awal, saya lihat ini banyak banget ya ini ini ini ini Apollo segala macam React ya, segala macam di download di awal. Ini kan perlu di saya, saya, saya rasa strateginya web ini dia nge-download React dan Apollo uh, GraphQL untuk Apollo client. Dia karena menyedot konten yang ini untuk menampilkan kan? Tapi Bukan. dia nge-fetch konten. Jadi, hmm. Jadi ini si kumparan ini ternyata uh, template-nya dulu baru kontennya. Oh. Kalau bisa kalau bisa okay. di first page load kontennya untuk above the fold itu sudah ada gitu. Jangan jangan di jangan di load dulu ya jangan di fetch oh, dulu ya jangan di fetch lagi gitu total ya, tadi combine SSR sih betul jadi yang buat top top kontennya itu server rendered aja kalau misalnya sisanya mau lihat. di apa fetch pakai Apollo client ya nggak masalah ya, betul. oh berarti ya, jadi, ini ada kemungkinan si kumparan ini menggunakan CSR uh, client side rendering bisa jadi bisa jadi ya oke okay. um, ya kita lihat aja Gimana cara lihatnya? So, matiin JavaScript. Oh, iya, bener um, betul sekali. Matiin JavaScript, matiinnya caranya. Oh, oh, saya pencet shift tanda tanya, terus disable JavaScript. Oke, okay. refresh. Kalau ternyata untuk ininya, apa nah, saja? Kan template-nya templatenya, dressingnya, ya? dressingnya dia. The server, start rendering, dia rendering. server start rendering apa namanya, app shell nya ya, app shell nya, ya, -nya dia, ini. tapi dia kayaknya uh, nge-request sesuatu kemudian dia tampilkan dengan CSR ya betul hmm. nah okay. kan sayang banget akhirnya or, uh, si pembaca menunggu 10 detik baru bisa melihat konten hmm. seandainya bagian atas tadi above the fold itu dia Server side rendering, maka semua JavaScript yang ada di sini itu nggak perlu, nggak perlu di load. Yeah, sampai udah selesai ya. LCP, sampai hmm. selesai LCP, baru dia ngeload JavaScript yang bagian bawah semua. Jadinya, kerasa jauh lebih cepat. Itu. Okay. Nah itu si performance uh, inside uh, tab itu ngebantu banget ya Buat memvisualisasikan tadi mana yang harus di defer Mana yang yep. uh, mengganggu metrik-metriknya kan Yes, jadi banyak yang bisa kita lihat Apa yang bisa dioptimasi Kalau bisa long task, long task ini dihilangkan Sebelum, uh, semua yang sebelum FCP Itu long task semua harusnya hilang Render blocking request harusnya hilang. Dan layout uh, kreatif itu bisa diperbaiki lagi mengenai uh, HTML strategi, HTML kontainernya, uh, struktur HTML-nya, dan CSS-nya. Kelihatannya mana yang terjadi layout kreatif? Mm -mm. Betul, betul. Begitu. Uh, yup. Sekian ada contoh ini. ada contoh web yang bagus enggak? Evanchristianto.com gitu misalkan. Nah, itu jelek. <laughs> <Kalo> <laughs> saya, yang bagus yang bagus. Ini. Ini mah static site. Eh <laughs> uh, iya. Nggak <laughs> pakai pakai database. Nggak masalah, Mas. Itu bukan bukan masalah. itu ya masalahnya ya. Mengukur ngukur dia static site atau static penuh, site? Kan? Yeah, ya. karena kan meskipun static set tapi banyak render blocking request dan banyak JavaScript. Mm -hmm. Sama aja right? kan. Iya. Yes. Itu yang kita ubah. Intinya bukan itu ya. Iya. Jadi dia ngelihat dari mata mau, user ya. Iya. Mau pakai WordPress, mau pakai jumlah, mau pakai Drupal, yang penting ya nih. Eh, uh, ini kayaknya karena ada Edge yang ke, apa uh, tracking yang ngelot dan diblok oleh browser ya. Hmm. Tapi um, ya dari sini okay. kan kelihatan kalau kalau di deep tech ini yang mana yang FCP itu adalah yang yang bagian ini nih FCP. Bisa bisa ditanya oh bisa diklik juga. Dia, dia kasih tahu LCP elemen yang mana yang yang yang eh sorry elemen mana yang yang dianggap LCP sama browser? Mm. Kalau kita kembali uh, apa lagi ya? Aktifin mau nggak? Rizafahmi.com Rizafahmi.com okay. Fahmi nggak ada isinya jadi cepat <laughs> Oh cepat amat oh, ini mah. Ya, artikel, tulisan, tulisan. Kalau tulisan lumayan banyak isinya kan. Kalau ini kan landing page doang. Yang ininya deh. Yang tulisan, ya. Uh, Jangan, malu saya. <laughs> Sebagai GDI, jelek nilainya. <laughs> Tidak. Dek-dekan nih. Aduh, gimana Dek ya? Tuh, masih ada render blocking request, Mas. Oh, masih ada ya. <laughs> Oke, okay, siap-siap siap. siap, siap. Tadi, oh. tadi pilot aja. Oke, okay, siap. Udah bagus. Prism kok. itu kan blok kan? Ya, belakangan code, aja itu. Code highlighter ya, bener-bener benar, oh. benar. Itu belum diapa-apain loh. Iya. Pakainya Elevanti, Elevanti belum diapa-apain, belum dioptimize. Jadi, uh, silahkan pakai. Um, ingat ya, karena ini kelihatan cepat, karena saya sudah nge-cage. So, waktu saya klik duluan, terus baru reload, makanya dia cepat. Tapi kalau memang mau, uh, yang di, perlu dilihat di sini, itu adalah bagaimana si, si, si website kita ngerender, dan apa yang bisa di, dioptimasi sebelum LCP, dan sebisa mungkin, kontensif uh, uh, layout shift itu enggak ada oke okay. ini tabnya performance insight ini berarti baru available di Chrome versi? melihat Chrome versi 1.0.2 1.0.2 oke okay. dan ah. pasti available kalau di Chrome yang dev yang dev ya hmm. yeah. dev sama Canary bedanya apa? Canary dulu kan baru dev kan? bener nggak? Yeah, dev itu yeah. yang support tidak stabil Oh, seperti tidak stabil. Oke, okay. tapi kanari di... yang paling... Ya. Itu kan paling kanari lupa, yang ya? paling tidak stabil ya, paling tidak stabil oh, itu iya, kan masih hari eksperimen. Kanari itu kayaknya naik-naik build ya. Iya, eksperimen bisa hilang, bisa aja hilang gitu. Iya, yep. kalau di oh. browser lain ada yang uh, apa, ada yang sejenis gak atau belum ada. Kayaknya um... ada deh. Firefox juga, uh, Apa, Firefox juga ada, ya? Sama, cuma istilahnya lain lupa. Pokoknya, kalau yang kayak kalau di Chrome itu kan yang kenari, warnanya kuning. Pokoknya yang warna apa, e, warna ikonnya lain sendiri. Nah, di Firefox itu, pokoknya yang lain sendiri, itu ikonnya warnanya biru, apa biru ungu gitu. Bukan maksudnya yang ini, performance insight ini ada nggak sih oh, di Microsoft atau oh, di browser oh. lain? Ya? Kayaknya belum ada ya, belum ada ya, belum nyampe sana ya, belum dia ada. belum ada ya. Oke. Okay. Thank Semoga kalau banyak yang pakai banyak yang suka kayaknya lama-lama browser lain bakal ikut juga, juga ya kan. pasti Iya benar benar benar Oke okay, thank you bermanfaat sekali ilmunya sampai demo segala yeah. ya Oke okay. kalau saya Share-nya uh, ini aja yang lagi yang lagi hype gossip tentang figma gosip hangat ya fata, fata. Uh, jadi, kan Figma beberapa minggu yang lalu uh, mengabarkan kalau dia diakuisisi sama Adobe, ya? Adop ya. Uh, iya, uh, angkanya fantastis, ya. 20 juta, banyak. 20 billion, ya. Billion itu triliun, berarti ya. 20 triliun US dollar, gila ya? 20 miliar, Oh, miliar ya? Oh, billion oh, di luar, 20. ya. Miliar, oke. Okay, 20 miliar itu hmm. sangat besar, tapi... Yang mau saya highlight adalah uh, si Figma ini sebenarnya uh, sangat pro, sangat uh, pro ke web gitu ya, karena ya uh, dia punya filosofi ya, speed and stability, kemudian uh, dia ingin uh, menghapus stigma bahwa uh, aplikasi web itu lambat. Itu dia ingin membuktikan bahwa aplikasi web itu bisa cepat juga, kok, secepat aplikasi desktop gitu. Tapi Figma lambat juga lo, <tuh> lo masa? Dibandingkan dengan, dibandingkan dengan Web Enggak <gak> gitulah, beda. Nah, itu itu beda beda. <tuh> ya, Kalau dibandingkan dengan eh, Adobe Cloud apa gitu, nah mungkin bisa. Ya, ya, ya. Buat ya, sejenis berapa gitu ya. jenis gitu, Ada ada sudah. Invision, Invision ya, Invision. Invision. Invision. Oh, Invision. Oh itu ada webnya ya? Belum pernah. Yang bisa dibuka di sih. web gitu ya? Dan bahkan iya. aplikasi desktopnya pun sebenarnya pakai teknologi web kan, pakai elektron kan dia ya. Wah, nggak tahu, nggak pernah pakai itu. Figma. Nggak pernah ya, nggak pernah pakai Figma ya. Iya, betul. Nanti kita akan bahas juga, Resi. Halo, Resi. Iya, jadi uh, mereka uh, sangat pro ke uh, teknologi web lah gitu intinya. Dan... Buat yang nggak tahu atau nggak pernah pakai Figma, ya Figma itu adalah uh, web-based design tool. Jadi kalau tadinya design tool itu secara tradisional dia pakai desktop app. Kayak Photoshop atau Adobe Illustrator gitu ya. Kalau di macOS itu dulu terkenal uh, sketch namanya. gitu Tapi itu semua desktop. Dan kalau mau kolaborasi agak sulit gitu. Karena memang uh, tidak didesain untuk saling kolaborasi kayak Google Docs kan. Akhirnya Figma keluarin uh, fiturnya dengan web yang menjadi fondasinya, gitu. Dan mudah-mudahan sih uh, jalan terus ya, maksudnya nggak dimatiin Mungkin sama Adobe. Ya? Ka. <laughs> <laughs> Karena Adobe juga punya uh, sejenis kan, Adobe XD itu kan. XD. Saya nggak tahu. Hmm. iya Nggak tahu mau diapain. Dan yang menariknya adalah di sini, uh, di tahun berapa nih ya? Oh, 2019, 3 tahun yang lalu. Itu mereka hanya menggunakan satu Single database instance Tapi gak tahu Instancenya segede apa ya Tapi seti, uh, setidaknya bisa jadi gambaran Teman-teman yang pakai Aplikasi sebesar Figma aja itu databasenya Baru satu gitu. Dan eh, uh, Segede apa? Eh, Gede banget iya. Usernya banyak uh -huh. Eh, cuman, ya, databasenya nya apa kita nggak tahu ya. Dia cuma bilang satu instance, tapi yang paling mahal mungkin. Anggaplah seperti itu. <laughs> Dan mereka juga ngeluarin ini, real-time database system, namanya LiveGraph. Yang mirip-mirip uh, sama GraphQL, tapi sesuai disesuaikan dengan uh, ini mereka, kebutuhan mereka. Dan tadi Resi juga udah sempat bilang, Figma pakai WebAssembly. Jadi mereka sebenarnya di belakang layar itu uh, menggunakan C++. Kemudian ditampilkan di front end-nya atau di uh, browser atau di kliennya uh, itu dengan uh, web assembly Dan habis itu dibungkus dengan si uh, elektron kalau untuk aplikasi webnya Eh sorry, uh, untuk aplikasi desktopnya Tapi kalau kita mau akses dari web juga sama aja sebenarnya nggak ada nggak terlalu beda jauh Dan dia nah, bisa ngekat sampai 3 kali Apa sih, browser oh, yeah. bisa ngejalanin web assembly itu gimana tuh caranya? bisa langsung baca atau Ya, jadi sebenarnya WebAssembly ini ini juga artikel 2017 ya, udah agak lama ya. Tapi mereka udah apa early adopters lah dan cukup sukses juga. WebAssembly ini sebenarnya teknologi yang sudah uh, lahirnya sebenarnya udah cukup lama, cuman sempat sempat booming ya beberapa tahun yang lalu ya. Kita udah sempat ngobrol juga ya waktu di uh, minggu lalu uh, apa uh, weekend yang kemarin. Ini WebAssembly kok kayak hilang gitu. Uh, iya. Apa Hype-nya hilang gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tadinya punya aplikasi berbasis desktop atau aplikasi yang ditulis dengan bahasa-bahasa mesin atau bahasa low level gitu ya. Kayak C, C++, atau apalagi yang ini, ya Pascal gitu ya. Dan teman-temannya itu sekarang bisa dikonversi ya dengan sedikit tweak gitu. Bisa dijalankan di web. Contoh yang paling unik itu salah satunya ada yang namanya AutoCAD Kalau eh, apa? Kalau kenal dulu ada aplikasi 3D. desktop yang keren banget, 3D gitu ya, desain 3D Itu hanya bisa dijalankan di desktop Windows gitu Dan dia bisa konversi aplikasinya yang ditulis dengan C++ Akhirnya bisa berjalan di cloud atau di uh, browser Itu dengan menggunakan teknologi yang namanya WebAssembly gitu. Sebelum WebAssembly ada yang namanya ISMJS jadi ini uh, apa uh, awalnya, awalnya dari sana. Dan gara-gara pakai web assembly si Figma ini bisa ngekat apa uh, performanya jadi oh. tiga kali lipat. Oh. Begitu. Jadi memang si Figma ini benar-benar apa ya, uh, fondasinya adalah teknologi web sebenarnya mudah-mudahan maju teruslah Cifigma si ini jangan sampai jangan sampai dimatikan gitu harapannya sih gitu This will probably change soon so you should check the can I use entry <laughs> bahkan di artikel mereka pun suruh ngecek sendiri gitu ke can I use... iya ini kan 2017 masih baru banget oh, I ini 2017 apa? coba kita cek ya di Safari sama Edge itu udah hijau semua, oh, udah kecuali hijau. <laughs> <laughs> udah hijau semua, sudah hijau semua. Bahkan sampai yang uh, browser Android ya, browser mobile juga udah, uh, Safari oh. iOS juga udah. Jadi ini udah, udah, udah mature sebenarnya. Tuh, Ivan hilang bang, Oh enggak <laughs> kirain dia menghilang. Oke, okay. uh, itu aja cerita-cerita tentang Figma dan uh, fenomenanya. Ini ada ini nih ada yang bertanya nih keren nih pertanyaannya nih. Menurut teman-teman apakah progressive enhancement itu masih relevan? Misalnya salah satu yang sering diangkatkan SPE yang jadi eh yang jadi tidak usable ketika user menonaktifkan JavaScript. Ayo ada pendapat? Hmm progressive enhancement itu kan sebenarnya istilah yang lumayan luas ya kalau setahu aku. Jadi bukan istilah teknis seperti API atau sintaks cuma lebih kayak teknik yang digunakan bahwa e, kalau misalnya, jadi kita mulai dari baseline yang paling rendah atau paling sederhana ya, kita menentukan baseline-nya, misalnya kalau contoh itu tadi ya, baseline-nya user nggak menggunakan JavaScript berarti kalau user nggak pakai JavaScript kan kalau pengen pindah dari satu halaman ke halaman lain, pakainya anchor kan, pakai A, apa hmm. element A, pakai link biasa lah, nah link, itu yeah. kan yang paling dasar. Kalau diklik mm -hmm. ya udah nge kayak nge-reload semua pindah ke halaman B. Nah, progressive enhancement itu secara progresif uh, kita cek nih misalnya emang ada JavaScript-nya. Ya udah kan suka ada tuh client side uh, router yang kayak semacam React router atau kalau di Next.js atau SwellKit juga ada router bawaan ya. Nah, kalau usernya punya dan meng enable eh uh, JavaScript eh uh, si encore elemen yang tadi yang dasar itu diubah behaviornya uh, dibajak uh, kalau misalnya user ngeklik link dia nggak nge-reload seluruh halaman uh, cuma nge-reload halaman yang uh, apa secara dinamik uh, isi halaman yang perlu diubah aja nah itu kan contoh yang dasar kalau misalnya masih relevan atau enggak ya justru makin relevan sih kalau menurutku karena kan makin banyak uh, apa feature atau capability yang baru dari mulai apalah sharing lokasi lah audio dan lain-lain jadi eh, mungkin banyak orang pakai browser yang jarang diupdate atau device yang lama atau apalah jadi kita tetap eh, memastikan bahwa at least walaupun mungkin mereka nggak bisa sepenuhnya pakai feature itu tetap harus jangan broken lah jangan sampai rusak atau error seluruh halaman cuma gara-gara fitur itu nggak uh, bisa digunakan di device beberapa user. Gitu kalau pendapat uh, aku sih. Yep, itu betul sekali. Um, saat kita mendevelop sebuah web, pastikan kita tidak, fitur tertentu tidak rusak jika antara itu API-nya tidak ada atau javascript-nya Dependensi javascriptnya ke blok. Banyak nih yang kasus-kasus uh, yang pernah saya temukan adalah um, javascript dari first party itu menunggu uh, script dari third party. Padahal script dari third party ini belum tentu keluar uh, Karena misalnya bisa saja di si browser CX itu um, script itu dianggap tracking atau dianggap ads dan ke blog Akhirnya terjadi JavaScript error saat ngerender. Padahal sebisa mungkin jangan. Jadi first party scriptnya kita jangan sampai keblok gara-gara menunggu the party, Jadi kembali lagi ke progressive enhancement, yes masih relevan. Bahkan kita harus tetap mendetek fitur apa yang jalan, fitur apa yang tidak jalan. Bahkan juga bisa kita sudah bisa mendetek network ya network profile. Ke network, network speed. Nah, network speed dari si si browser. Ada lagi yang satu lagi, kita harus juga me, menghormati uh, apa itu istilahnya, kayak bandwidth save, bandwidth save uh, oh, dari istilah. si Oh, iya. Yeah. Oke okay juga. Apa yang namanya? Save mode atau uh, gue lupa lagi nama API-nya. Bisa nggak? kayak ngadetek kalau dia si browser itu, si browser si user itu sedang dalam bandwidth saving mode. Jadi kita jangan oh. sampai download, yang nggak perlu. Jadi kuota sebulan jangan sampai habis sekali buka ya. satu halaman. Ya, betul. Tapi gue cari API-nya, ya. gue lupa namanya. Oke. Okay. Ya, terima kasih ya pertanyaannya, bagus sekali. Oh, boleh, boleh. topik keminggu depan, langsung ditulis aja. Ya. Sebenarnya gini sih, apa lebih ke Ini PWA, Progressive Enhancement Atau PWA gitu ya, uh, secara umum itu Kok sekarang udah gak gitu terdengar ya uh, Tapi Di sisi yang lain, sebenarnya itu udah diimplementasi Udah kayak, uh, PWA itu udah sama dengan Web aja gitu, bikin aplikasi web ya PWA gitu, maksudnya ya Butuh local storage kah, atau Tadi misalkan kayak kumparan, kumparan itu aplikasi PWA bukan sih, kita udah gak ngomongin Itu lagi kan, tapi ternyata kumparan Dia menggunakan Tools-tools uh, di progressive enhancement-nya gitu, misalkan apakah dia pakai local storage, pakai location misalkan, terus uh, mungkin kalau kita buka website, iya iya betul, misalkan kita buka e-commerce uh, apa aplikasi e-commerce, terus dia bisa uh, apa SMS OTP atau pakai apa QR code, pakai webcam dan lain-lain itu juga. Udah enhancement kan, gitu. Dan kita sudah tidak menyebut lagi itu dia pakai PWA atau enggak. Jadi udah web biasa, gitu. Jadi memang tujuan si PWA ini supaya hal-hal yang kita sebutkan tadi enhancement itu menjadi normal. Dalam tanda kutip. menjadi tidak diperbincangkan lagi, udah dianggap sebagai web biasa. Makanya kurang terdengar. Makanya eh, kalau ditanya relevan atau enggak, ya jelas masih relevan. Dan kita harus punya mindset bahwa eh, kita bisa serve website kita atau web kita itu untuk orang-orang yang uh, ya tidak apa, uh, tidak seberuntung kita dengan koneksi, dengan device dengan CPU, dengan memori yang terbatas gitu Mungkin maksudnya itu analoginya sering... tadi seru, apa sih apa itu? Uh, PW. Uh, itu dijadiin default, jadi kayak gue tuh dulu pernah uh, lihat uh, konten tentang advertising sebetulnya jadi mm -hmm. dulu sempat eh uh, TV berwarna itu suatu gimmick, jadi kayak uh, TV De. berwarna, color Hitur TV, gitu ya? color, color TV itu ya? dulu wow, uh, karena dulu kan defaultnya uh, TV temputih, terus muncul hmm. TV berwarna, coba terus yeah. sekarang nih, sekarang banget, ya gak usah sekarang sepuluh tahun lalu atau berapa tahun lalu. Uh, kayaknya sepanjang kita hidup kan ya kayak TV udah berwarna. Pasti berwarna. Gitu. Gak, gak pernah, ada orang cari TV yang tidak berwarna gitu ya. ya uh, Kata gak Sekarang bisa nah. TV. Ternyata kalau di koran atau majalah atau iklan zaman dulu uh, color TV itu gimmick. Jadi mungkin itu mirip sama analogi yang apa? Mirip sama kasus yang asli saya bilang tadi ya. PWA iya. itu ya. Emang kita mindsetnya harus seperti itu, harus udah jadi Betul. default Betul. Ivan tadi mau menambahkan? Iya, um, buka um, kan, nama aja Mas masih masih bisa open it, uh, situs. What web can do today? Iya, mm -hmm. mungkin bisa buat saya buat tentang web. web what can, can do. Do. Today, Ya, yeah. panjang sekali. Oh ya yeah. ini buat ganti nama ya dulu. What pwa can do kan? Iya, yeah. iya. Uh, <laughs> <yeah. laughs> Nah, itu tanda itu juga udah mulai jadi default bahwa web itu, yes, ya, uh, mm. sebaiknya keblaze. Teman-teman bis, yang bisa melihat ini, uh, so far, apa sih yang web sudah bisa akses dari device mm -hmm. uh, API, API, apa yang sih yang sudah bisa? Nah, ini bisa dicek di sini, bahkan, bahkan bisa sampai ]nya. payment, ya. Yes, bisa payment bisa akses uh, Bluetooth, tetapi NFC belum, NFC ya. belum, USB, bisa, bisa, bisa kok nggak salah bisa face detection juga, shape detection, eh, so, oh, sorry belum bisa, shape detection belum bisa masih, masih face kaya. detection, bukannya bisa ya, pakai, uh, uh, pakai audio, pake eh pakai audio, pakai video, oh lebari so tambahan, ya. iya bukan bukan dari API, okay. tapi sebentar, suatu saat bisa tuh nanti. Ada kayaknya ini ya uh... File akses juga Figma Pakai ya, kalau dulu kita yeah. Download Figma, uh, download filenya kan. Kalau sekarang kita udah bisa langsung Akses dari uh, apa? Uh, dari hard disk kita Langsung gak perlu download dan Oh real time ya, ya berarti, misalnya kita ngubah di web nih Filenya emang yeah. uh, berubah oh. Di save oh. aja, save kayak uh, File kita save uh, Photoshop uh. Gitu-gitu Ya. Yeah. Uh. Mereka sudah support. Wah, lengkap ya. Oke. Okay. Ini pertanyaannya sudah habis kayaknya. Oh, ada pertanyaannya. Apakah saya masih di Bali? Sudah pulang. Kita bertiga di Bali kemarin. <laughs> <laughs> Bukan ya, saya doang. Langsung, <laughs> kita sudah pulang. Uh, uh, hari Minggu sudah pulang. Uh, Eka, pulangnya Senin ya? Iya kemarin. Uh, kemarin kita pulangnya hari Minggu. Pendengar setia, oh terima ya. kasih. Udah dengarkan episode uh, Ivan? <laughs> ada ya. ya. Ada dong. Oh, Wah ada, ya. ini. Ika itu udah belum. <laughs> belum? Belum belum belum. Sabar sabar. Oh. Ini daging semua katanya. Iya apa uh, berat badan kita memang bertambah. <laughs> Jadi sih ya lagi. Ada daging, ada gaji ini. <laughs> Wah, ada yang minta buat unconf, jangan sama saya, mintanya sama Mas Johan. <laughs> Mau bikin unconf lagi nih? Oh boleh, boleh, boleh. Ayolah, kita bikin lah. Kayaknya udah seru ya. apa udah lama banget nggak ketemu ya. Kemarin tuh pas uh, kita ketemu di sana, ya, apa kumpulan GDE, GDG dan teman-temannya itu seru sekali ya. Kangennya terobati ada, ya? Iya. <laughs> uh, ada satu tuh. Apa tuh? Itu ada komen aneh, uh, bukan komen aneh. Kalau mau dikasih bola kopdar bahas dunia web, ayo. <laughs> <laughs> yang mana yang aneh? Yang ini, yang ini. Bukan, bukan. Ini Maksudnya? Oh, bukan. tahu kok tahu saya orang sibolga gitu? Oh iya dong, di, di stalking dong. Malam, Tips cara jadi GDI, ayo siapa Ivan coba Hah? cerita? Men, gue udah lupa caranya, mending Eka tuh yang tahun lalu. Oh tuh. iya, Eka baru ya. ya. Coba, coba, coba. Ya, itu aktif, aktif di komunitas sih. Uh, hmm. Terus apa ya? Ya, itu uh, aktif di komunitas. Mungkin ya, dengan cara sesuai kita masing-masing, misalnya. Kalau suka nulis ya coba banyak aktif nulis artikel, terus kalau diajak uh, ngisi talk, ya uh, coba ambil kesempatan untuk uh, jadi speaker, ya gitu. Ya. Hmm. Sama satu lagi yang penting, uh, harus punya orang dalam, harus punya kenalan di Google, <laughs> karena uh, harus referensi kan, harus referral kan. Iya. Mm -mm. Kalau kita gak ya, kenal orang aja, google kalau sering muncul juga nanti lama-lama kan pada kenal. <laughs> muncul enggak tahu malu ya, lama-lama Enggak -lama. tahu malu. <laughs> gak perlu malu kan enggak tahu malu. <laughs> <laughs> nah, <betul. laughs> eh kalau terakhir-terakhir, kalau kalian dulu waktu pertama kali sharing itu gimana sih ceritanya? Keinginan sharing itu apa yang membuat kalian pengen sharing? Uh, pertama, buat diri sendiri sebetulnya karena mm -hmm. gampang lupa. Jadi, karena otak gue redet kayak JavaScript, ya single threaded sekali jalan, gak bisa multi-threaded. Oh, <laughs> berarti gampang move on dong ya kalau JavaScript? Ya, oh gampang. Habis oh, <laughs> oh, itu langsung. Lupa. <laughs> ya, jadi, kalau mempelajarin sesuatu, biasanya begitu selesai, hmm. begitu udah berhasil, pss, lupa semua. Jadi, ya, hmm. apa sambil belajar? karena kebetulan uh, gue tidak juga nggak nggak bootcamp nggak apa apaan beneran dari baca yeah. artikel apa ya kan uh, kalau gua lebih uh, termotivasi karena penasaran nah hmm. bagusnya jadi niat mempelajari sesuatu jeleknya yaitu kalau udah kelar uh, apa rasa penasarannya udah udah uh, terpenuhi, terpenuhi. Uh -huh. udah seneng juga ya udah abis itu lupa nah Uh, jadi pertama sih lebih banyak nulis uh, kontennya dengan tujuan kalau besok uh, kalau besok besok besok perlu ya bisa membaca tulisan sendiri pertama itu terus yaitu uh, lama-lama jadi ada yang uh, jadi banyak yang ngajak uh, jadi speaker juga nah mm -hmm. kalau nulis uh, gue relatif nyaman kalau speaking sebetulnya nggak nyaman sama sekali dan gak bisa cuma yaitu tetap Uh, never say never lah. Kayak ya udah hmm. iyain aja uh, dengan tujuan biar kepaksa improve. <laughs> gitu awalnya. Kalau Ivan awalnya gimana? Um, awalnya ya. Awalnya awal kan WordPress WordPress ya? Uh, bukan. Awalnya itu ada komen bagus tuh BTW. 2007. <laughs> 2012, sorry, nggak sih belum. Ada. 2012 itu komunitas-komunitas itu masih berbau open source itu masih ke arah Linux uh, dan Firefox zaman itu. Hmm. Kalau saya komunitas itu 2000 startnya 2017 ke bawah, 2015 lah, 2015. Sekitar hmm. 2015, 2016. Itu dari keinginan untuk Um, mencari teman Mencari, mencari teman, teman belajar Karena waktu itu Komunitas WordPress itu Awalnya saya berawal dari komunitas WordPress Dan mencari teman Di komunitas WordPress besar-besar besar Untuk bisa belajar Cuman karena terlalu aktif bertanya Dan aktif tanya Kayak ayo dong ayo dong kapan dong kapan? Akhirnya Dibilang daripada, daripada nanya doang Mending nih organize <laughs> <laughs> Iya kan Daripada yeah, yeah, yeah. Gue nanya doang, tapi kalau lu memang Kontribusi, ngadain, gitu organize, ya? ya organize hmm. ayo kita bikin gue bantuin lu, tapi lu organize gitu. Fine, gue jalanin terus kalau gue. Ya. Nah, awalnya karena zaman itu belum ada sebagus sekarang untuk mencari teman. Eh, siapa yang mau call for speaker? Siapa yang mau hmm. speaking di ada WordPress minta? Enggak ada ya? Udah, gue yang organize, gue yang ngisi sendiri yang di... <laughs> ya ngomong okay. okay. di single fighter hmm. tuh hmm. um, beberapa kali begitu komunitasnya tumbuh mulai ada mulai ada yang mau ikut mau ada yang ngasih tempat mau ada sponsor maka ada sponsor yang mau ngasih tempat tetapi masih tetap nyaris narasumber masih sulit jadi ibaratnya kadang sharing dia isi apa gue isi apa dia isi apa gue isi apa jadi supaya hmm. tetap ada bahan pembicaraan gue tetap harus terus belajar iya <laughs> yeah. sama ya dengan tujuan podcast ini ya <laughs> supaya kita belajar ya kalau iya. enggak <laughs> kita enggak bisa enggak uh, bisa saling belajar dan supaya ada temen ngobrol juga ya <laughs> mm -mm, diskusi ya seru ya uh -uh. oke okay. nah ini kira-kira PSP program di masalah yang ada kan Khususnya dunia, apakah bakal kesen? Enggak. enggak lah, enggak ya. sekarang sudah delapan buah, sudah jauh bagus ya. Um, Ada types juga, iya enggak. Yang um, mau PHP, mau Node.js, mau Go, mau apa, semuanya punya jalannya masing-masing, punya punya pasarnya sendiri-sendiri ya. ya. Mm -hmm. ya oh iya, WordPress Pak, juga salah satu, WordPress itu ya. Iya. Wordpress juga merajai kan dari apa eh, di web itu yang WordPress, salah satu yang paling banyak kan? puluh ya? 40 40%. Ya, 40%. puluh persen dari top ten top 10 top ten million Alexa ya. Jadi jangan. Hmm. Jadi surveinya 10 juta. Top 10. 10 juta Alexa. Uh -huh. Ada nggak sih yang tahu Alexa? <laughs> Alexa Rex. Heeh, uh -uh, Alexa. Itu, ya. Tau. Masih ada ya Alexa ya? Keren, udah tutup. Masih, masih, masih. Oh, masih. dari Amazon, Alec. Oh. bukan Alexa, Eko, Eko. ya Eko nah. ya sekarang ya, Eko ya. Gak tahu. Anyway, um, PHP akan hilang di saat kamu memutuskan sudah tidak menggunakan PHP lagi. Kamu itu artinya semua orang yang menggunakan PHP. <laughs> Iya, soalnya ya, PHP ya. itu adalah salah satu bahasa yang paling apa ya? Uh, barrier to entry sedikit kecil gitu. Karena ya kita install SAM di localhost udah gitu jalan kan. Gitu. Ya, Ayah, kalau mungkin sekarang POS kan, Unix kayaknya uh, running by default kan ya. Udah ada PHP nah, di install nah, di dalamnya. POS ya? yang baru sudah PHP-nya uh, PHP sudah nggak ada lagi. Oh, udah enggak ada. Oh, hmm. Harus install manual dari Homebrew I see Oke okay. okay. Oh jadi sempat ada ya Sempat ada ya di macOS Sempat ada Sempat Sampai ada HP oh. 72 gue lupa Tapi okay. habis itu di, dihilangkan pakai, ya. hmm. Terus okay. Apa lagi nih Laravel tumbuh besar WordPress tumbuh yeah. besar Drupal masih ada masih ada komunitas Drupal besar jumlah juga masih ada di Indonesia Facebook komunitas yang paling besar aman. ya masih PHP kan iya iya PHP Indonesia tuh paling besar PHP Indonesia paling di besar Facebook masih menggunakan PHP kok jadi aman aman aman mas aman bro ini ini ada ada ini nih ada teman kita nih tuh, Prabu halo Prabu Proyek Indonesia siapa ya? Tertiary Nine. Gak pernah dengar sih. Belum. Mas Prabu ikut ya? Mas Arya nggak ikut ya? Kayaknya nggak ikut ya. Coba cari ya. Gue nggak terlalu captek Tertiary Nine itu apa ya? Itu komite yang kayak komite yang nentuin JavaScript. script spec. Uh Ya, oh, apa uh, bukan javascript ya. Ininya ECMAScript ECMA, kan. Ya. ECMAScript. ECMA. ECMA. Dan itu seru ya, sebenarnya apa uh, spesifikasi. Jadi belum masuk implementasi. Jadi uh, teknologi hmm. web kan baik HTML, CSS, JavaScript kan semua ada spesifikasinya. Dan ternyata dokumen spesifikasi itu kayak yang detail banget. Cuma masih pakai bahasa, ya bahasa Inggris, maksudnya masih pakai kata-kata hmm. biasa. Cuma uh, ya dengan ada diskusi implementasi di bahasa low level ya. Dan itu menarik. Cuma jujur gue nggak paham sama sekali gitu. eh Paham sedikit, cuma paham separoh kalau baca spesifikasi. Uh, maksudnya walaupun kita sehari-hari sebagai uh, developer atau programmer yang kerja di web, uh, kalau harus uh, ikut dalam apa ya, diskusi atau ngerjain suatu spesifikasi feature tuh kayaknya bakal bingung ya, nggak kebayang karena belum terbiasa mungkin. Nah, e programmer Indonesia ada nggak sih yang aktif di spesifikasi teknologi web? Apapun itulah, Manting mungkin itu. JavaScript, CSS, HTML. Iya, nama yang paling bisa terdekat sih kayaknya Mas Arya Hidayat ya yang apa mm. dari mulai uh, dia ikut kontribusi di apa browsernya KDE itu mm. Mm. yang akhirnya jadi cikal bakal WebKit terus oh. juga dia bikin Phantom JS yang jadi cikal bakalnya apa uh, Puppeteer yang paling dekat sih itu cuman kayaknya TC tertinan dia nggak ikut kayaknya belum sampai ke sana kayaknya atau nggak mau saya nggak tahu nanti Mas Rizda batas selanjutnya. Amin. Ya kita tunggu aja. Nih kalau mau apa? Mau ngomongin soal web unconf bisa nanya Prabu sebenarnya. Tuh ada yang ngajakin web unconf tuh. Ayolah kita bikin lagi. Aminlah kita bertiga. Mudah-mudahan. Tapi bahasanya masih bahasa ini ya. Masih masih belum nyampe kalau kita. Kita kan pengguna ya kita ya. yang develop untuk browser. Kalau yang apa proposal-proposal uh, itu banyakkan orang yang mendevlop browsernya kan. Rakina ya, lah, ya, Rakina kali. Rakina tuh kali bisa. ya, Rakina ya. Rakina, lebih ke arah Rakina sama Jeslin tuh. Eh sorry, yes, ya orang sure. Indonesia. Rakina yang paling dekat karena dia ya. Tapi dia ke Chrome. Iya, dia masih, dia Tapi bukan di 39 sih, dia masih dia langsung ke ke, ke browser API. Tapi sebenarnya kan kayak Chrome, Firefox, pokoknya uh, perusahaan browser kan ngirim orang mm -hmm. juga bisa ngirim perwakilan di. Iya, uh, ada perwakilannya, betul. Si terpilih atau komite sejenis. ya yeah, betul. Yeah. semoga suatu hari kita bisa lihat nama orang Indonesia, Indonesia di komite-komite yeah. itu. Oke okay, oke, okay. nah ini. Ya, Puppeteer sebenarnya tidak uh, tidak apa ya bukan uh, apa bukan uh, dia ngefork Phantom JS langsung jadi Puppeteer saya nggak tahu sih uh, apa uh, awalnya gimana tapi uh, se tahu saya waktu Phantom JS memutuskan untuk tidak dikembangkan lagi baru muncullah Puppeteer gitu dan pada saat Puppeteer uh, lagi di develop itu konsultasinya sama Mas Arya setahu saya karena dia cerita waktu itu. Uh, tim dari Chrome dari Google itu ngontek-ngontek uh, dia untuk diskusi masalah ini, masalah Pak Petir ini. Oke, okay, kalau gitu uh, kita sudah berapa? Satu jam 20 menit. Jadi mungkin uh, kita sudahi dulu saja uh -huh. untuk uh -huh. episode perdana yang cukup ramai ini. Ternyata uh -huh. terima kasih uh -huh. banyak buat teman-teman semua yang sudah meramaikan. Uh, uh -huh. Terima kasih Ininya frekuensinya gimana enaknya kita bahas, gimana, lagi belahan, ya. E, ya. Kita bahas di belakang iya. ya mm -mm. iya. mudah-mudahan kita kuat ya seminggu sekali mudah-mudahan doakan I, saja iya. <laughs> terima kasih buat semuanya okay. uh, terima kasih juga buat Ivan dan Eka kita ketemu lagi lain waktu ya iya, iya. Yeah, thank you. selamat malam bye, selamat malam. bye.